Sekarang kita cek dulu Aduk lagi Spoy. Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Kus Hari ini saya akan membagi resep Mengolah kepiting dengan tomat Ini cara saya mengolah kepiting Dijamin pasti enak Teman-teman boleh coba ya Nonton sampai habis video ini Dan ikutin Pasti pada suka Oke okay, kita lanjut ya Jadi Pertama kepiting ini akan saya potong dulu Habis saya potong saya cuci bersih baru saya masak Ini selalu saya pisahkan ya telurnya. Jadi ini teman-teman kepiting yang udah saya potong ya, udah saya cuci. Dan ini telurnya, biasa saya pisahkan ini. Ya, oke. Sekarang saya sediakan bumbu. Bumbu yang diperlukan, tomat satu biji, cabai merah, ya, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit. Nanti akan saya tulis di deskripsi berapa banyak yang diperlukan. Oke, kita lanjut ya. Ini akan saya cuci, habis itu saya blender, sampai halus. Panaskan dulu kuali, habis itu tuang minyak. Masukkan bumbu yang sudah digiring tadi, ya, ini ya, langsung semua. Aduh, sekarang masukkan ke piting. Semua. sampai rata ya tambahkan air tambahin bumbu penyedap ya sedikit garam lalu jamur sedikit sedikit merica oke cukup aduk oke sekarang kita tutup masak sampai dia meresap ya sekarang kita cek dulu aduk lagi supaya yang bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah biar masaknya bersamaan. Sekarang kita masukkan telur yang tadi telur dari kepiting ya ini. Ya, kita masukkan semua. Aduk supaya telurnya juga matang. Oke, sekarang kita pisahin semua, dibukain ya, kasih lubang tengah. Setelah itu, masukkan satu butir telur. Oke, okay. kita aduk-aduk sampai rata semua. Oke, okay, sudah siap. Ini teman-teman udah jadi ya, ikuti terus cara-caranya pasti kalian juga bisa, ini cara saya memasak kepiting, yang mau coba boleh ikuti semua ya tutorialnya, pasti pada suka ini, oke selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ditunggu ya video berikutnya. Terima kasih.